Wa min sayyati a'malina Wa man yahtihillahu falamudillalah Wa man yublilhu falahadialah Wa ashadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ambaq qalanallahu taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilashalah fausyilu wujuhakum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 Aujaa ahadum minkum minal gha'it it, aujaa ahadum minkum minal wa iti au lamas nisa, palam tajitu ma ang fatayam mamusohidan toyib wa Alhamdulillah. Bapak Ibu muslimin, Rosihanakumullah. Alhamdulillah kesekian kalinya kita itu wajib bersyukur kepada Allah Taala karena nikmatnya, karunia nya dan rahmatnya sehingga kita ini diberi kemudahan-kemudahan dan kelonggaran. Salah satunya mudah dan longgar untuk melakukan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar, yang wajib kita syukuri. Sebab masih banyak dari kalangan kita, kaum muslimin umumnya, masih merasa berat untuk melangkahkan kakinya, merasa berat tidak longgar hatinya untuk beramal soleh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga kewajiban bersyukur ini terus-menerus kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala وَسْكُرُوا اللَّهَ kuntum Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah ingkuntum iyahu ta'budun kita, kata Allah, kita kalian kepadanya ta'budun, kalian beribadah kepada Allah Ta'ala jadi bersyukur itu wajib bersyukur itu adalah bukti ibadah kita kepada Allah Ta'ala tapi kebanyakan di antara manusia itu tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala Allah itu mempunyai karunia yang sangat luas walakin na nas nasla ya tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bentuk bersyukur kita kepada Allah adalah mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan kita itu bertambah dekat kepada Allah, menjadi ingat kepada Allah dan taat, tunduk dan patuh kepada Allah taala. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berwudu, yang itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau sholat tanpa wudu. Maka sholatnya tidak, walaupun sholatnya benar, maka wudhu itu menjadi kewajiban. Sampai disebutkan yang sudah kita baca di ayat yang keenam dari Surat Al-Ma'idah tentang wudhu ini, dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Tentang wudhu sampai-sampai Rasulullah itu pernah melihat seseorang yang tidak hanya wudhunya yang salah atau tidak sempurna. Tapi sholatnya pun juga tidak sempurna. Ada rojulan seseorang itu datang ke masjid sholat dua rakaat. Kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam dan dijawab salamnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyuruh kepada orang itu untuk mengulangi sholatnya, mengulangi wudhunya juga mengulangi sholatnya sampai berkali-kali. Jadi sudah sholat disuruh mengulangi lagi lalu bertanya kepada rasulullah ya rasulullah kenapa saya sudah sholat dua rakaat engkau menyuruh saya lagi menyuruh saya untuk mengulangi lagi sholatnya maka rasulullah saw menjelaskan yang pertama tawatoh kama amar kama amarokallah. Kamu harus berwudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tawadoh, berwudullah kamu, kama amarokallah. Sebagaimana Allah memerintah kamu, bagaimana caranya berwudu? Bapak, ibu, muslimin, rahimakallah caranya berwudhu, sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 jadi kalau kita tata cara berwudhunya tidak mengikuti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 maka kita perlu menyesuaikan kemudian merubah dengan apa yang diperintahkan oleh oleh Allah karena Rasulullah SAW mengatakan tadi tawabok Kama amaroh Allah berwudullah kamu sebagaimana Allah memerintah kamu untuk ber berwudhu. Kita pelajari babnya di pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya tentang kaifiah berwudhu, tata cara berwudhu. Nah demikian juga di hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan contoh setelah berwudhu. Rasulullah itu mengatakan hadha wudhuun ini adalah wudhu layak balullahas sholata illa bihi Allah tidak menerima sholat kecuali wudhunya seperti ini jadi kalau wudhu yang dikerjakan tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun wudhu, walaupun wudhu, tapi tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Tidak sesuai dengan perintahnya Rasul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la Tidak diterima sholatnya. Ada wudhu, ya inilah wudhu wudhu ini yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an layak balu'allaha as -salah. jadi Allah tidak akan layak balu'allahu Allah tidak akan menerima salat illa bihi kecuali bihi dengan wudhu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa'alihi wa alihi kemudian yang kedua kalau wudhunya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan contoh Nabi SAW, kemudian kata Allah ah Iza kuntum ilah sholat, menegakkan sholat, sebelum sholat wudhu terlebih dahulu, nah sholatnya bagaimana? sholat, sholatlah kalian sebagaimana yang kalian melihat saya itu sholat artinya bagaimana Rasulullah itu sholat, itulah yang harus kita kita lakukan, kita kerjakan nah ini adalah perkara yang penting sebab ini adalah ibadah mahdoh hubungan kita dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala kewajiban pokok, yaitu sholat sholat, sholawatul qams, sholat lima 5 waktu Nah sebelumnya sudah diterangkan Di ayat yang ke-6 Nah kemudian Di ayat yang ke-6 itu Juga ada tambahan ilmu Ada tambahan pelajaran Yang bisa kita dapatkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Kadangkala kita itu Mendapati diri kita itu Dalam keadaan Junuh dalam keadaan junub junub itu termasuk hadas akbar hadas yang besar bukan hadas yang kecil tapi hadas yang besar junub itu disebabkan karena berkumpulnya suami istri atau karena sebab keluarnya air mani jadi ada sesuatu yang menyebabkan keluar air mani, nah itu junub. Kalau keluar mandi, itu bukan junub. Ada seketil, cukup putus saja. Tetapi kalau kita mendapati diri kita ini dalam keadaan hadas akbar ini, maka kewajiban kita ini adalah mandi. Wa ing kuntum, mar, wa ing kuntum junuban. Jika kalian, kita orang-orang yang beriman itu dalam keadaan junub, patoh maka bersucilah. Sebelum sholat, wajib bersuci. Jadi kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan ibadah sholat. Kalau dalam keadaan junub, maka sebelum sholat itu wajib mandi. Kalau tidak mandi, sholatnya tidak sah. Karena dalam keadaan atas sabar. Rasulullah Sallallahu pernah di satu kesempatan akan menegakkan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para jamaah, ala maka natikum, ala natikum, dengan tangeri kemauan artinya ala maka natikum, kalian berada di tempat kalian sampai saya datang maka rasulullah kalau masjidnya ini keluar itu sudah rumahnya rasulullah keluar dari tempat imamam -imam itu itu sudah rumahnya rasulullah salam rasulullah masuk kemudian kira-kira ya 10 menit kalau tidak salah kalau perhitungan pulau ya. kemudian masuk ke masjid masih terlihat bekas-bekas basah pada tubuhnya ternyata Rasulullah baru ingat dereng adus, dereng mandi lain -lain. jadi belum mandi juga jenuh you know. mau akan sholat itu kalau jenengan buatan banten kantuk ditutup tutup net pola desain kok mandi nih. belakang saja Tidak boleh jadi harus mandi dulu gitu, jadi ini dalilnya. wa ingkun tung junuban patoharu jika kalian dalam keadaan junub, maka fatwa haru lah. Terusucil di sini masih adalah mandi jinapat jangan-jangan kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya mandi jinapat Kenapa nyemplung, jeding, blung, hodan. Tidak demikian. Jadi, kaiyahnya sinabat, apa? Sami kali mandi-mandi kita pada umumnya, pokoknya agar mandi habis tidak sama. Jadi caranya mandi jinabat ini mengodimut-imut menurut sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum kita ketahui dalilnya saya bacakan, saya sampaikan terlebih dahulu jadi dicuci dulu tangannya kemudian dibersihkan parjinya dibersihkan nah kemudian berwudu kemudian berwudu sudah berwudu, kemudian kedua tangannya ini, itu mengambil air, kemudian diusapkan ke kepalanya tiga kali. Kemudian baru kepalanya diguyur, yang kemudian sebelah kanan dan sebelah kiri. Semua anggota tubuh harus tersentuh dengan air itu diantara kai apa tadi mandi jinabat. jadi tidak sama dengan mandi mandi pada umumnya pokoknya anggaran toyok biur biur tidak demikian jadi ada nanti akan kita dapati hadis-hadisnya kalau kita membuka kitab-kitab hadis tentang mandi jinabat. nah jadi ini menjadi kewajiban kalau kita dalam keadaan junub, maka kita ada kewajiban untuk mandi. Dinambal, Wa mardoh, ala safarin, ja min, minal Kata Allah di ayat ini jika safarin, dalam keadaan maaf, aku minta kalau kita ini dalam keadaan sakit yang sakit itu kita tidak boleh atau dikhawatirkan kalau dengan adanya air itu menjadi bertambah sakit seperti kalau orang terkena penyakit mungkin ya gitu, DB atau di itu kalau kena air dingin, bertambah dingin, jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran, jadi kalau dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan bukan sakit ringan, tapi sakit yang dikhawatirkan, au ala safarin atau berada di atas perjalanan kalau dalam keadaan bersafar, meskipun sehat, ini atau datang salah satu dari kalian dari kita ini, minal goit dari jamban, dari jamban buang hajat. Aulah Mas Nisa, atau kalian menyentuh perempuan, kita orang orang beriman menyentuh perempuan, bukan sentuhan biasa ini. Ya. Kalian bukan sentuhan biasa, sentuhan luar biasa. Artinya, aula masuk munisak kalian menyentuh perempuan bukan sekedar seperti ini, bukan. Hubungan suami istri yang dimaksud. Sebagian ulama itu menerangkan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Kalau sekedar setuan saja, tidak batal utuhnya. Karena yang dimaksud menyentuh perempuan dalam ayat itu, Aula Mastumunisa, dan ini yang dijadikan sebagai dalil, maksud daripada Aula Mastumunisa, di situ adalah berjima Dan itu pendapatnya para sahabat, termasuk Ibnu Abbas. Menafsirkan ayat ini, Aula Mastumunisa, itu adalah berjima. Jadi berhubungan dengan istrinya. Jadi bukan sentuhan, kalau sentuhan-sentuhan ini tidak membatalkan wudhu. Sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian yang lain yang kita sejak dulu pernah mempelajarinya, menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Dan Rasulullah SAW pernah akan Berangkat ke masjid mencium Aisyah radhiyallahu anha tanpa berwudhu. Nah, kalau menyentuh perempuan membatalkan wudhu berarti wudhunya Rasulullah. Nama pak? Mau ke masjid istrinya dicium terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha atau istri-istrinya yang lain. Jadi Aula Mas Tumun di situ adalah hubungan jimak. Nah disebutkan di ayat ini, kalau keadaan kita ini yang pertama sakit, yang kedua safar, yang ketiga kita ini habis buang hajat besar, kemudian yang keempat kita ini jimak misalnya, falam tajidumaan, lalu tidak didapati air. Kita tidak mendapatkan air. Nah, kalau tidak mendapatkan air patayam mamu so'i dan to'iban maka bertayamum dengan debu yang bersih ada sahabat itu pernah junub kemudian eh, sahabat itu sakit sakit kemudian khawatir jadi khawatir Akhirnya dia melakukan tayamum, cuman tayamumnya itu tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak didapati air, tayamum akhirnya dia punya ijtihad sendiri. Seluruh anggota tubuhnya itu dilumuri dengan debu. Caranya bagaimana? Dia gulung-gulung jadi gulung-gulung, ini tanah ini. nah kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW kemudian turunlah ayat-ayat yang mengajarkan tentang tayammum ini ayatnya jadi dalam urusan ibadah itu jangan kita ini berijetihat menurut pikiran akal kita sendiri karena urusan ibadah itu sudah ada ketetapan nas dari Allah dari Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau dalam keadaan sakit, ya tayamum sholat tetap menjadi kewajiban wudhunya tayamum. Pengganti dari wudu adalah tayamum. Jangan kita beralasan Tau seluruh kaya ini Masuk katanya sholat Terus biaya wudh Wudhunya bagaimana Tidak usah wudhu Tapi tayamu Dan ini termasuk perkara penting Ilmu din ini Karena ini dalam kehidupan kita Sehari-hari Jadi kalau kita ini sakit Separah apapun sakit Pokoknya tidak koma tidak koma. Kalau tidak boleh ada air, tidak boleh tersentuh air, tayamum saja. Atau sakit-sakit yang memang kita harus tayamum. Dan juga diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjama salat karena sah, sakit. Karena sakit mau ala safarin atau karena perjalanan jadi kalau jenengan nah, benar-benar aku berada dalam perjalanan menjadi musafir naik kereta atau naik bis atau naik kendaraan dalam kendaraan itu tidak didapati air dan kereta api tentunya telas misalnya di bis tidak ada airnya tapi waktunya sholat datang Mau ke Jakarta? Tuhor asar napa purun bisa Pak manusia salat nonton Ya kita harus manut. Pak sopir itu Tidak ditempati air, waktunya berjalan. Ini tuhor asar wakene katentek. Tidak, nggak usah wudhu Cukup dengan tayamum saja. Nah tayamumnya itu dengan soi dan tojiba dengan debu yang Bersih, debu itu sesuatu yang lembut Jadi debu itu bisa ada pada bedah Ini buku yang biasa bawa bedah <tuh> Bisa dipakai untuk ayamum Atau sesuatu yang lembut itu menempel pada sesuatu Pada kursi, depan kita, pada kaca Di tembok ini ada debunya, ada debunya kalau di kendaraan kita di, di apa di kaca-kacanya atau di depan kita ada tempat duduk itu bisa digunakan untuk bertayamum. Lalu bagaimana tayam, tayamumnya ini? Nah, Allah mengajari di dalam Quran sudah ada tuntunannya. Katayam mamu dan toiban pam wa aidi tidak sama dengan berwudu. Cara bertayamumnya, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Minggu darinya, dari debu yang bagus itu. Jadi kita sentuhkan pada tempat, yang di situ ada debunya. Kemudian, pamsahku biwujuhikum diusapkan pada wajahnya. Ayatnya, wa, berarti atok. Cukup sekali saja, nonton. Cukup sekali saja, dan tangan sampai pergelangan. Niki, tangan sampai pergelangan, ini, Kemudian yang kiri sampai pergelangan, tidak sampai. Ini kalau berwudu, ilal marofiki dari sini sampai... nah, begini siku-siku. Kalau tayamum, cukup wajah. Kemudian ini punggungnya ini ini ditambah atau ye, ya dari ujung wa'ai dikumin dan tangan-tangan kalian jadi tangannya tidak sampai situ-situ Tak ketemu buatan jangan praktek akan biar mbak bu, para kata akan ambil, bu caranya tayang template akan tenangin di kemudian, kemudian wajah Kemudian, tangan kanan dan tangan kiri yang punggungnya, nih, karena ini sudah tersentuh oleh debu punggungnya yang ini. Nanti begini, boleh begini, boleh. putih, saya gantel banget. Eh, buat ganti perantai, kalian butuh bingung, gini undang pahu praktek ya. niki. pun sakit, ini, ya. Ibu -ibu sakit ya. Jadi tidak sama dengan berwudu. Itu sudah mencukupi badilan minal wudu sebagai ganti dari wudu. Nah, demikian juga kalau kita ini sakit, safar atau habis dari keluar apa buang hajat besar atau habis hubungan jimak dalam keadaan junub loh kok tidak ada air misalnya kok tidak ada air bagaimana ya sayamu demikian juga kalau kita ini misalnya dalam keadaan junub terus sakit pisang, junub sakit Manteng. yang sakit terus dalam keadaan junub kenaan banyak mungkin tambah nemen lorone, gak usah mandi cukup tayamum kalau tidak didapati air atau kalau dikhawatirkan justru bertambah parah sakitnya ketika mempergunakan air nah ini kaifiah atau tata cara bertayamum yang diajarkan di dalam Al-Quran di dalam hadis nanti juga ada contoh-contoh dari Nabi s.a.w. sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini Nah, Allah tidak bermaksud untuk menjadikan terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman min harajin berupa kesulitan atau keberatan jadi dengan adanya syariat dengan adanya hukum hukum islam ini wudhu kalau tidak ada air tetap bersuci, tapi penggantinya adalah tayamum, ini adalah syariat hukum dari Allah Ta'ala, nah Allah bermaksud bukan kesulitan atau keberatan, jadi kewajiban-kewajiban syariat, kewajiban-kewajiban beramal toat kepada Allah itu harus ditunaikan oleh kita orang-orang yang beriman. Sama sebagaimana kalau kita masalah sholat, sholat itu wajib bagi muslim, muslimat yang mukallaf wajib sholat apapun keadaannya tidak boleh meninggalkan sholat kalau sampai meninggalkan sholat nanti akan dihukumi oleh Allah itu nah, kalau sampai meninggalkan sholat akan ditetapkan oleh Allah hukumannya apa? Hukuman yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika meninggalkan sholat itu dihukumi kufur atau kak Mantaroka sholatah muta'amidan, pakot kahfar roji Siapa yang meninggalkan sholat, terang-terangan, sholat-sholatan, ya, itu sudah menjadi batas pembeda antara muslim dengan Non muslim antara Muslim dengan orang-orang kafir hukumnya sama seperti itu. Nah, jadi bukan keberatan yang dikehendaki oleh Allah dengan adanya syariat ini, yuridu tetapi Allah bermaksud untuk membersihkan kalian, mensucikan kita, orang-orang yang beriman, dan itu merupakan rupa keringanan dari Allah ruhsatut tayamum jadi ruhsatut tayamum itu menjadi termasuk kenikmatan yang sempurna dari Allah Ta'ala yang kita itu wajib untuk bersyukur kepada kepada Allah jadi mudah sama kalau kita sholat karena sholat itu wajib apapun keadaan kita sholat harus kita tunaikan menurut kemampuan kita kok iman kata nabi soli ko iman salatlah dalam keadaan berdiri fa ilam tas tati fa soli ko iden kalau tidak mampu salat dengan berdiri, salatlah dengan duduk fa ilam tas tati pamut jadi kalau tidak mampu dengan duduk, maka berbaring salatnya kala nah, tilam. ini biasanya kalau kita sakit jadi kalau kita sakit, sholat tetap sebesar, seberat apapun sakitnya walaupun sambil sambat-sambat sakit konten nenggu, sholat tetap harus ditunaikan konten nenggu sholat dengan berbaring fa'ilam tastati di imam kalau tidak mampu sholat dengan berbaring sholat dengan isah isara. kalau sudah tidak mampu semuanya, baru sudah jatahnya untuk di Si solatih, ini kelanjutan sih dari siap gitu ya so. mulai so, nih butuh mulai nih terslogan solatlah sebelum di ngerti? Pemuput dari yang disolatih ini wajib so. sholati, perlu dimutakan kita, istri kita, anak, anak kita, suaminya, keluarga kita yang belum atau tidak sholat atau kadang-kadang sholat supaya menertibkan karena itu adalah kewajiban pokok orang yang beriman, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala wali yuti manikmatahu alaikum la'alakum tasburun dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya agar kalian orang-orang yang beriman atau kita ini bersyukur kepada Allah ta'ala ini. jadi bersyukur kepada Allah itu dengan jalan bito umiro nuhya. Jadi bersyukur kepada Allah itu dengan mentaati Allah, mengikuti Allah dalam semua perkara yang diperintahkan dan semua perkara yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Wasallam. Itu adalah wujud bersyukur kita kepada Allah Taala. Pun, niru niru, tiang tiang sing beten gadai ilmu, cara bersyukurnya itu dengan berkoyak-koyak. Cara bersyukurnya itu dengan menghambur-hamburkan harta dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar menurut Allah dan rasul-Nya memubazirkan harta, atau melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah nah kalau kita ini diajari oleh Allah, cara bersyukur banyak di dalam Al-Qur'an salah satunya فَصَبِّهْ بِهَمْ was وَسْتَالْقِيرُ caranya memperbanyak berpikir bertasbih kepada Allah kemudian bertahmid kepada Allah Ta'ala jadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah kemudian astaghfirullah banyak minta ampun kepada Allah itu cara bersyukur kita kepada Allah berpikir ingat kepada Allah kemudian fasolli li wanhar itu diantara cara bersyukur kita kepada Allah jadi semangat untuk beribadah kepada Allah diparingin nikmat kata kita ini mendapati nikmat dari Allah Ta'ala, dari nikmat-nikmat dunia maka syukurnya kita kepada Allah itu, ya justru kita harus bertambah ingat, bertambah dekat, dan banyak sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah diingatkan oleh Aisyah RA, ketika Aisyah melihat mendapati kaki dua kakinya, telapak kakinya Rasulullah Sallam itu dalam keadaan bengkak-bengkak, pecah-pecah, karena sebab lama berdiri, karena sebab lamanya berdiri. Maka di dalam hadis itu diterangkan, Abdullahul Salam tulul piang. Paling abdolnya sholat, waktu kita sholat itu adalah tulung kiyam. Lama berdirinya. Makanya tadi di depan ada orang yang musi us musi uli sholat. Sholatnya salah. Ditegur oleh Rasulullah, pertama masalah wudunya, yang kedua masalah sholatnya. Disuruh lagi ngulangi sholat, karena sholatnya salah. Layuti murroko wa layuti musujud. Layuti murroko wa sujud. Tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan su sujud. Menyempurnakan rukuk dan sujud itu bagaimana? Allahu Akbar rukuk sampai kepala dan punggung ini lurus. Baru kemudian membaca tasbih, doa rukuk. Baru sesudah itu sami sahami Allahuliman, amidah, tidak langsung turun ke tempat sujud tapi ditunggu dulu baca dulu dengan tenang robbana wala kal itu yang paling singkat yang paling panjang ada sendiri nanti yang panjang-panjang kemudian Allah wakbar untuk sujud ditunggu dulu sampai sujud makmum tidak boleh barengi imam dalam bersujud tapi ditunggu dan melihat imamnya sudah sujud baru kemudian sujud baca bacaan sujud tenang dalam keadaan tuma'ninah tidak tergesa-gesa untuk bang bangkit kemudian baca nah kalau kita berjamaah sujudnya kalau imamnya Allahu akbar untuk apa duduk istirats nanti Allahu akbar sangkit ya harus segera Allahu akbar tidak dilama-lamakan karena ada sebagian dari kalangan kita kadang-kadang senang sujud di atas, di, sujud, di waktu terakhir akhir sujudnya disuai suek nih sampai imami baca takyat katanya rampung ya mbak ini aku baru Allahu akbar dan itu pelintu jadi tidak akbar ida ida saja satu kalau imamnya takbir ya segera takbir, tapi tidak membarengi imamnya rukuk segera rukuk tapi tidak membarengi tidak diisi si'i, buatan barengi, buatan di ZI. soalnya ya, enten, dari kalangan kita, imamnya dari sujud itu mau wis sujud di ZI. Enten gantan lho bantan, nanti nah ini dilarang oleh Nabi SAW tidak benar salatnya, jadi harus imam dulu Allahu akbar baru kita Allahu akbar jangan imamnya Allahu akbar kita sibuk ah, oh. sampai Allah ah. diulangi lagi sampai tiga kali gitu sampai tiga kali lu imamu wis mocov atai kawai katani rampung baru Allahu akbar mantep ngonten ini nah, ya tidak demikian tidak kabar lho kalau imam takdir ya segera takbir. itu yang diajarkan nabi sahabat orang salah salatnya ditegur makanya kalau kita ini sholat harus didasari dengan ilmu nah kalau sudah datang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh nabi kepada kita tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah itu maka kita harus mencocokkan menyesuaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itulah diantara wujud syukur kita kepada Allah. Kang Malih tentang cerita ini ditekur oleh Aisyah ya Rasulullah. Atakkal aku Kenapa engkau membebali diri dengan ini ya Rasulullah sampai kaki apa telapak kaki Rasulullah itu bengkak bengkak maka jawabnya Rasulullah SAW Ya Aisah, apalahan akuna minasakirin apa saya tidak boleh kalau saya itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah jadi diantara wujud syukur kita kepada Allah itu adalah memperbanyak beribadah kepada Allah Ta'ala meneng-meneng, kalau jenengah longgar, sholat, dua rakaat itu boleh wudhu, kemudian sholat, dua rakaat boleh pokoknya bukan pada waktu-waktu yang terlarang bekel-bekel, layak timbangan laya, bimbangannya nganggur, sholat, rakaat, boleh, wudhu dulu sholat, rakaat. sholatnya sholat apa? sholat sunnah lillahi niatnya bagaimana? ya tidak ada niat, kecuali karena Allah ta'ala tidak usah sholatnya nih ini sholat hajat ini sholat syukur wudhu ini sholat tahiyyat al masjid, ini sholat tidak ada niat yang demikian kecuali niatnya niat karena Allah ingin menghadap kepada Allah Ta'ala itu yang diajarkan oleh Nabi wa Wasallam. jadi bodoh usah ruwet-ruwet niatnya pun kali ya niatnya ikhlas karena Allah menghadap kepada Allah sholat dua rakaat itu aja. satu ayat dari surat Al Ma'idah ayat yang ke-6 Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Enten saya perlu ditangkal taken manggoh. Baterai tergak. Ba Pak Ilam tak itu maan Pattaya Mamu ma Soi dan Pojibat diamalkan ya, ayat itu karena tidak didapati air. Uleh banyu, patos toyo, waduh Malah gak mari-mari Tandang Tidak diapati air ayamum. Apakah nanti kalau sudah Di tengah perjalanan pulang Dapat air, kemudian Kudu lagi, pakai air Apakah mengulang lagi sholatnya Itu juga pernah terjadi Pada masa Rasulullah SAW Dua orang sahabat Melakukan perjalanan tidak didapati air keduanya tayamum lalu sholat berjamaah sesudah itu melakukan perjalanan tidak lama kemudian mendapati air yang satu belum mau ranek banyu saiki nek banyu ijtihahnya yo saiki kutu wudu akhirnya wudu yang satunya yora wong mau wes sholat kok wes tayamum kok lapo kate ngulangi mana dua-duanya berbeda akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. disampaikan, dikabarkan hal yang seperti itu kemudian dikatakan oleh Nabi S.A.W mudah-mudahan Allah memberi tambahan kepadamu dengan kebaikan bagi yang apa tadi yang mengulangi sholat, wala ta'ud tapi tidak usah diulangi lagi kemudian yang satunya sudah cukup Cukup bagimu itu sudah cukup sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuwau, mungkin di balik ini malek, ngerti? Mungkin dibaleni tapi cukuplah. Nabi itu tayamum, ngerti? Cukuplah dengan tayamum. Terus nggak mantep, Lawang ibadah itu urusan kita kepada Allah. Caranya sudah diajarkan oleh Rasul Rasulullah. Ini bukan persoalan. Ini pas, no, kenapa buatan pas? Kata sekolah jenengan, "Buat biasa, butuh niku yang diusap punggung telapak kaki saja." Ini jenengan mesti buatan seret nonton niku. Mau wudu kok? Ini kini tok, guru sah seret ini tok nonton niku. Butuh nih, lo ngelihat nonton waktu mengusap tosnya itu gak mantep nonton niku. Jadi bukan persoalan mantep dan tidak mantep. Rasulullah sudah mengajarkan hai, ya Bagaimana cara kita beribadah Kepada Allah Prinsipnya Kita beribadah dan beramal Soleh itu sesuai dengan Ilmu, sesuai dengan Tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Menter Malik Belum pun Anu Gih. Gih. dibuat <tuk> ya. jadi sebelum berwudu ya, itu kardinya itu dibersihkan pakai air dibersihkan dulu Kemudian sebelum berwudu tangannya juga manten apa bersih geng dimalihkan air air batang buatan kalian dibunuh nonton toyo ya nonton buatan nonton toyo ya gitu. pakai air atau boleh tambah sabun bisa kerson itu hak pripati <gadang>, prinsipnya supaya bersih <tik> kalau dengan air sudah cukup itu sudah cukup kalau mau ditambahin itu haknya yang bersangkutan <tik>, nonton gitu Nah, Bapak. <tutuk> yang pertama soal Bagaimana orang-orang ya? Tato ya, apakah ini atau, Yang kedua, Tunggal -tunggal ya. Ya. Jadi hubungannya masalah tato dan wudhu itu ya sendiri-sendiri masalah tato karena dilarang oleh di Nabi dia melakukan pelanggaran sari yang harus dibersihkan nah ini tidak ada kaitannya dengan wudhu, wudhu untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala perkara di punggungnya ada tatunya, ada apa itu, urusan tato urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau memang bertawabat kepada Allah Ta'ala ya diupayakan, diupayakan tatonya itu hilang kalau sudah diupayakan ternyata tatunya tidak hilang, gimana lagi? Nah, masalah tobatnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah ta'ala. Yang kedua, Pak. Yang kedua ini, kembali untuk. Kok pencahaya ini kan bolong? Untuk mengusap telinga ini, tetap di sini atau? Oh, yang bolong sini? Iya. Oh, pernah ditato? Enggak, kita lupa banget. <tua> ini <Sriat> <San> ah, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara mengusap daun telinga, dimasukkan as babak, kemudian Al-Ifham itu dilakukan di belakang sini, kemudian diputarkan. Itu yang diajarkan Nabi Nah, praktek caranya as babak. Saat ini, kemudian al itu niki di al itu disentuhkan di bagian belakang. Kita semuanya, sentuhkan. Nonton saat nih Nah, kalau du lubangnya dua, lubang yang paling pokok ini yang dimasuki oleh komponisi dari. Oke. Pembuatan. Kita tetap kan tersentuh oleh yang ketiga komponisi. Ibu-ibu MTs yang perlu tanggal tangan. Buat nonton ke mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dimudahkan segala urusan kita Allahumma salli ala muhammadin wa ali Muhammad, walhamdulillahirrabbilalamin Allahumma robbana taqabal minna innaka anta alim wa tubwa alayna innaka anta tawwaburrahim Allahumma arinal haqa wa Wa makan. <tang> Allahumma atina wa fil akhirati hasanah wa alamin. Warahmatullahi Wabarakatuh